Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kami berada di pos pendakian lingga sana Kuningan Dan ini kondisi sini. Enggak apa-apa. Coba ke sana, Mas. Oke, Assalamualaikum ya, halo, ya hingga sana. Assalamualaikum ya, walaikumsalam, wilayah, hingga sana. Ala Muhammad, wa ala ali Muhammad Tepat di bawah sana adalah jurang Coba Mas di center sini. Nah itu curang dan disitu ada batu apa namanya naik naik naik naik naik dia tembus ini sebelah sana sebelah sana ya kamera sering ngeblur Pengurzi. Assalamualaikum. Posting, pos satu, bro. bukan? Masalah ini. Masalah pos satu. Ayo naiklah Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Inilah kondisi di jalur pendakian minggu sana. Kita sedang naik ke puncak. dari jalur pendakian linggasana. Masih ada sinyal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara air dari bawah Allah, Allah. Assalamualaikum ya Dr. Ya, sohibal wilayah. jangan pos Iya, bukan pos satu masih ke sana masih naik. Bukan. Ini pos biasa, bukan pos satu. Oh, ya tinggal mas. Ya. Ya, suara apa? Ya so, suara alam petok. Assalamualaikum ya, Sahibar wilayah. Ada suara. Hmm. Ada suara. Center, center. Buruk dulu. alaihi ngerti mana suara. Mana pada senter? Senter mana senter? Aduh. alaihi alaihi Aduh. pada ayo kita terus. <laughs> turun turun turun turun bangapunten bangapunten bangapunten Allah Allah <coughs> nafas mulai tersendak waktu riba api itu gak apa apa waktu satuan uang terus tugas apa lo anaknya yang kan. <tuk> Anak, kan. eh? kan. Apa maru, kan, kan. ini. Suasana pagi hari banyak sensasi, kita di bawah sutet. kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kondisinya gelap gulita ditambah suasana yang agak krimis suara air kes Cindy banyak suara bunyi suara air di bawah itu gimana loh kalau air untuk pendakian lingga sana sepanjang jalur Insyaallah ada pancuran air sehingga bisa dikatakan dimanjakan Alhamdulillah udah kembali ke pos Nah, ini kita bersama dengan Kang Adung, salah satu penjaga dari pos pendaki Sana. Tadi kita sempat ke atas, karena tidak ditemani beliau. Sementara kondisi malam hari, kami belum begitu mengenal kondisi di sini. Sempat tadi ada suara-suara kemeratak di sebuah, apa di pohon sehingga kami tidak bisa melanjutkan perjalanan karena yang kami kami khawatirkan ada binatang-binatang buas di situ ya bisa babi bisa monyet ataupun bisa binatang-binatang yang lainnya untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan maka kami kembali ke pos linggasana. Menurut beliau juga di situ sering terjadi banyak orang kesurupan walaupun siang hari. Terima kasih sudah menyaksikan live kami. Dan oh ya, tadi juga kami mendengar suara-suara entah itu binatang apa yang tidak pernah kami dengar di lingkungan-lingkungan lingkungan pantai atau di wilayah-wilayah Cirebon Pantai suara-suara binatang ataupun apa itu tidak pernah kami dengar seperti itu tapi mungkin itu adalah suara binatang yang memang kondisi pos pendakian hingga sana ini masih benar-benar alamiah, suasananya masih benar-benar alamiah sehingga untuk para pendaki barangkali yang mau ada sensasi lain. Silahkan datang saja untuk mendaki dari pos hingga sana di Gunung Cermai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.